Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan meliput sebuah kegiatan Pesta Panen Padi ini adalah kampung Wonogiri bagian timur tepatnya di Desa Watangsono Dusun Karangasem pemirsa Proses panen padi dilakukan secara gotong royong, dan pengerjaannya masih manual. Wonogiri termasuk tanah yang subur dalam jangka satu tahun, bisa mengolah sawah tiga kali atau bisa panen tiga kali dalam satu tahun. Wonogiri adalah tanah pegunungan dan suhunya pun lumayan dingin pemirsa dalam pesta panen untuk proses panen padinya. Ini yang wanita biasanya diupahi dengan padi hasil panen setengah karung biasanya pemirsa. Kalau untuk yang cowok biasanya diupah dengan uang senilai kurang lebih Rp100.000. Kalau untuk alat ngerek padi, ini kampung Wonogiri sudah tidak manual lagi pemirsa. Menggunakan mesin rakitan. Untuk oh, ngerek padi. Seperan panen ngerek padi. Inilah kemeriahan para petani yang bekerja dengan secara sukacita Wonogiri, bagian timur, adalah tanah yang gemah ripah loh, Jinawi. Kiranya cukup sekian jejak saya hari ini, dan ikuti terus jejak JMA dalam konten-konten berikutnya. Akhir kata, bila Taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat terus, semangat tanpa batas.